Indosiar mengunggah sebuah postingan foto Gunda Lesti Persepet ya Lesti D.A. sebelum menikah dan setelah menikah Wow, perhatikan juga di kalimat caption yang dituliskan Selamat weekend, inilah potret dedek sebelum dan sesudah menikah Nah, menurut kalian perubahan dedek jauh enggak sebutin apa yang berubah Makin badai katanya itu masalah banget ya setelah menikah dan tentunya ya Ibu Lesti memang terlihat sangat cantik dan sangat luar biasa banget ya Aura positifnya selalu terpancar dari raut wajahnya Kita lihat juga di kolom komentar banyak respon yang diberikan Yakni dari akun instagram pantianuskrokosom 02 mengatakan Masya Allah, perubahannya makin Wowmin katanya tuh. Luar biasa banget ya. Kita selalu support dan doakan selalu untuk idola kita. Mudah-mudahan, Buddha Lesti selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Dan kita lihat juga ke komentar berikutnya dari akun Terlena Lagu Kebangsaan Lesla. Mengatakan di kolom komentar. Gak berubah, Min Yang berubah malah terlihat Dede dan Bang Bi makin bucin satu sama lain Katanya tuh, Masya Allah <gif> Kita lihat juga ke kabar berikutnya, persahabat Kita tentu merasa bangga banget ya, perhatikan Ini luar biasa, lagu Lentera Lagu terbaru single Bunda Lesti Kejora Ini tentunya ada di Taiwan Perhatikan, persahabat ya, di Resto Taiwan Lagu Lentera ini diputar Wow, Masya Allah ya. Ternyata orang Taiwan juga menyukai Lagu Lentera Makin bangga, makin semangat Untuk selalu mensupport karya-karya terbaik Idalaki kesayangan kita Info ini juga diterapatkan dari lihat Selara anak Korsik Kita lihat juga di Kalimantan caption yang dituliskan Masya Allah, bangga banget Ini di Resto Taiwan komentar pun hingga banyak sekali diberikan oleh para sahabat yakni dari akun Instagram Kurnia Sari 1988 mengatakan karena lagu Lesti memang sering trending di sini Min kebetulan aku Lesla Lovers Taiwan Wow langsung bersahabat ya dengan dari fans dari Taiwan ini sih luar biasa banget ya ternyata Lagu-lagu lasti memang sering banget trending di Taiwan. Memang the best banget. Suatu kebanggaan untuk kita semua. Dan selanjutnya juga persahabat kita lihat. Ada sebuah komentar yang diberikan oleh Agung Sri Rahayunanda. menyatakan Masya Allah. Semoga cita-cita dedek segera Allah kabulkan. Dedek bisa go internasional dengan tangan dingin suaminya. Amin. Kita lihat juga ke kabar berikutnya masih dalam postingan akun Instagram yang sama. Kita lihat. Wah, Masya Allah banget ya. Lagu Lesti ini muncul di tanggal lagu di Taiwan, persahabat ya. Dan kita juga salpok dengan kalimat caption yang dituliskan. Masya Allah, ya Allah. Kata teman mimin juga yang sekarang tinggal di Taiwan. Katanya lagu Lentera lagi hits di tangga lagu Taiwan. Plan, Vitamin bangga banget, masya Allah naikin lagi viewersnya, yuk otw 10 juta bismillah tuh masya Allah bangga banget kan? Kita buktikan kekompakan kita, mudah-mudahan Lentera bisa 10 juta viewers, amin. Untuk berikutnya, persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial dari Bunda Lesti ya ini Vitamin Bahagia di siang hari ini. Wow, Bunda Lesti baru saja mengunggah sebuah postingan video. BBL yang lagi tidur ya, masya Allah makin unggul memang nih BBL, makin gemas banget sekali cubit pipinya, luar biasa banget ya, Mudah-mudahan sehat selalu BBL dan selalu menjadi kebanggaan orang tua, Amin. Dan ke kabar selanjutnya, para sahabat kita juga mendapatkan kabar bahagia, alhamdulillah untuk channel YouTube Leslar Entertainment sudah di angka 900.000 subscriber. Sebentar lagi akan satu juta persahabat ya Mudah-mudahan bisa tembus nih Di angka 1 juta Dengan beberapa waktu saja Buktikan persahabat kekompakan Dan kesulitan dari fans sejati Masya Allah Menuju satu juta subscriber Kita merasa bangga juga Mudah-mudahan Leslar Entertainment Tetap berkembang dan semoga Jaya selalu amin Kita masih menunggu kabar baik